Ketika Fajar Faturrahman langsung dipasang sejak awal, Bung Doni. Ya, jelas ini merupakan sebuah strategi khusus. Tentunya memastikan bahwa Indonesia bisa bermain lebih taktis dan bisa mungkin kebobolan terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat memang kita juga masih menyisakan banyak nama, tadi sempat dikatakan. Bagaimana sebenarnya masih ada nama-nama seperti Irfan Johari, Titan Agung, dan juga kita tahu tentunya Beckham. Uh, oh, kita lihat dulu bagaimana Indra Safri ya, tentunya dengan keyakinan para pelatih dan juga aset pelatih. Ya. Kita lihat berikutnya tentunya sesuatu pemain dari Vietnam kali ini. Mereka juga melakukan beberapa rotasi, Pak Iya, tapi yang jelas memang agak sedikit mengagetkan di mana nama Futien Long ya, nomor punggung 6, justru dipasang striker. Bagaimana? Pantung dan juga tentu kita tahu salah satu winger yang sangat cepat. Untuk pertandingan sepak bola putra saya final si Games Kaborja 2023 langsung dari Olimpiade. Pendek saja keparisannya angkat langsung, tinggi datangnya, arahkan kepada Rizky Rido, ada Sananta, oh begadang gawang Vanquang cukup baik. Dan kalau kita melihat susunan para pemain, Arhan Pratama. Udah oh, datangnya, langsung di kotak, pindah di yes! Koeman oh, Tri, Koeman Keputris Alhamdulillah. Sebuah gol yang sangat cantik dilakukan tadi, dicetak oleh Koeman Keputris Nana. Hasil lemparan ke dalam dari Arham Pratama sebuah eksekusi yang sangat baik sekali ya. Bagaimana kita lihat Arhan Pratama mempunyai kekuatan tangan yang sangat baik. Dan mengetahui di mana posisi. Komang Teguh kosong dan sebuah, sebuah gol. Nah dia tahan imbang satu-satu dari Telang. Pasna Ferdinand. Langsung ke Rizky Rido. Dituju oleh Fancuak. dikejar oleh Rizky Rido. Ke belakang Rizky. Santu Mua yang kebosan sangat berbahaya main sebagai libero kita lihat tadi, pegawai gagawan, apakah outside tadi? Oh, nampaknya Ramadan sangat Outside. Kembali Vietnam, coba mengurung Indonesia. Pada pantung kontrol yang baik, hati-hati Indonesia. Syuting dari Fanto langsung melakukan serangan frontal, meskipun mereka sudah tertinggal, karena memang perjalanan masih panjang, Bung Doni. Masino Ferdinand gumpal langsung bagus sekali Ramadhan Sananta shooting Ramadhan oleh Lewando kartu kuning nampaknya dari wasit Kim Higon ini antisipasi yang sangat baik sekali dari Bagas Kava ya membuat akhirnya Lewando sendiri juga tidak tahu sebuah tendangan yang mengenai kepala daripada Bagas Kava. dan jelas otom Ramadhan Sananta ke tengah sangat baik kosong kita lihat. Wongga, Suteng ah, Terlalu tinggi tadi Bung Doni, peluangnya sangat terbuka untuk melakukan shooting dari jarak yang sangat jauh. Pantemintrong dan diberikan kepada Pantung hampir saja golang desa datang. Oh, Tuhan! Tidak disangka-sangka sungguh parabola tadi dari Pantung Win. Juga sangat sangat baik tadi Bung Doni. Ya, ini yang memang harus juga sepadai ya. Ini agak terlihat antara tanan dengan pantung. Tapi kalau pantung betul Pantungin. Sangat baik terlihat dari tomang. Oh, terjadi... ...teributan apanya. Kita hindari ya, tapi kita tahu Bagaimana Vietnam sendiri Pada saat mereka Melawan Malaysia juga ada insiden dua kartu Kartu kuning Harus hati-hati Indonesia Kartu kuning Ini masih skor 1-1 Gol Indonesia Diciptakan oleh Komang Dan juga gol dari Ke arah kotak penalti sudah terlihat 5 pemain Indonesia di kotak penalti Di depan gawang dari Wang Fan, alhamdulillah. Oh, tinggi datangnya Berbahaya di tadi. Syuting langsung masuk ke. Tidak Yes! yes. Marcelino Ferdinand! Marcelino Ferdinand! Alhamdulillah kembali Indonesia. Unggul 2-1 atas Vietnam pada laga semifinal Final di Stardust National Olympic Kampunya. Pada cabang sepak bola sea games ke-32, kita lihat bagaimana umpan dari Arhan langsung ke mulut gawang ditinju oleh penjaga gawang Vietnam, syuting dari Mas oh mengenai kaki dari Ferrari, Bung Doni. Ya, terlepas ya, mengenai kaki Muhammad Ferrari atau tidak. Di sini kita melihat bagaimana mungkin buat seorang pemain bintang, dia hanya membutuhkan satu kali kesempatan. Kita tahu Marcelino tidak bermain baik di babak pertama. Tapi begitu dia mendapatkan kesempatan, dia melakukan sebuah tendangan yang sangat tenang. Memang membentur Ferrari. Dan 2-1 untuk Indonesia. Ya, apapun bentuk jenis atau jenis golnya. <laughs> Bangun serangan para pemain Vietnam. Indonesia terus menunggu. Oh, terlepas Dutfu. Hati-hati pelanggaran nampai dilakukan oleh oh. Arhan dan Kartu Kuning buat akad Pratama. ya kita tahu sudah terkena kartu kuning sebelumnya ini yang sempat saya katakan berbahaya ya pada saat memang kita membuang-buang kesempatan pada saat kita tidak perlu melakukan pelanggaran dan kartu kuning kedua ini menjadi fatal bisa dimengerti karena terlambat dan serangan balik yang sangat berbahaya oh terlalu sebrong komdis chong din kanan Maksudnya Levando. Masih Levando. Langsung ke depan. Arahkan ke Levantuo. Hati-hati mendekati kota. Mendekati area berbahaya dari Vietnam. musta Oh, terlepas. Hati-hati, Oh, tidak. Akhirnya Bobol juga gawang Indonesia. Lewat serbuan-serbuan dari para pemain Vietnam. Karena memang Indonesia hanya bermain dengan 10. Bola pemen. sepertinya. Bola bunuh diri dari... Bagas, oh iya, saya Karena memang jarak yang tidak begitu jauh, Vietnam dan Kamboja tentu supporter mereka akan menjadi lebih banyak mundur nih. Oh iya, <laughs> masih coklin, ke depan langsung ada fantu, ada fantu hati-hati. Oh, berdiri balas, area berbahaya. Oh, alhamdulillah, masih ngojek balik pada Tyson. Oh, sangat bebas dia, langsung tetap penalti. Hati-hati Indonesia, sundulan dari fantu berhasil Tuan Taipan, masih Tuan Taipan pada sangkan kuat. Masih pangeran kuat masuk ke dalam pangkak. Umpat langsung ke kotak penalti. Hati-hati. Alhamdulillah. Dipetik dengan sangat indah normal. Oh, cukup 8. 8 menit. Waktu. Ini Tentu ini saja. terakhir kita lihat 8 menit itu Piala Dunia. Okay. Sudah Dewangga. Lakukan ya. sudah berbahaya. jatuh dalam pelukan penjaga gawang tadi. Oh, kartu kuning Rizky Ridho ini mendekati area berbahaya Chong Dit oh itu saja umpet terobosan kepada Van Truong win luar biasa Tovani tadi Marcello Fajar Fatur Rahman uh, Fajar pasti Fajar Fajar Fajar Fajar oh Tovani Tovani Yes Yes Yes Yes, yes no, no, no, no, no. Alhamdulillah no. Alhamdulillah situasi situasi yang sangat-sangat sangat menyakitkan Bung Doni sangat-sangat menyakitkan buat Indonesia Bung Doni ya. sebuah gol yang sangat penting ya. sungguh menyakitkan kita hanya bermain dengan 10 pemain Bung Doni harusnya ya. tetap selebrasi lebih lama lagi tidak apa-apa Bung Doni tidak apa-apa Bung Doni ya. rayakanlah gol ketiga ini dan doakanlah seluruh masyarakat Indonesia 3-2 hanya dengan 10 pemain sebuah di sini kita lihat tenangan yang sangat Placing yang sangat baik sekali Tofani Luar biasa Tofani Mostly hit it, Mencetak gol Dengan sangat tenang Oh Sungguh cantik kamu hari ini Sebuah perasaan memang sangat baik Harus fokus Harus fokus Fantur di kotak kita Oh, oh Jangan bangun dulu Tahan, Tahan. Tahan. Atau menunggu oh, Menunggu Waktu untuk selesai Indah Sapri. Yes, Dan alhamdulillah. Setelah dia panjang berakhir sudah penampilan Indonesia untuk bisa mengalahkan Vietnam pada laga The Singen terakhir kali kita menang di Singen pada tahun 2011 saat Indonesia menang 2-0 di Stadion Utama Senayan Setelah itu kita selalu kalah kita kalah di, di Filipina dua kali yaitu kalah di Piala dan kalah di final lalu kita kalah di Sigep 2021 saat itu dan inilah penantian pembalasan yang sangat-sangat epik karena kita keluar dari situasi yang sangat menyakitkan sangat menyulitkan karena hanya bermain dengan 10 pemain sejak Arhan Pratama dikeluarkan wasit dan pelatih Filip Rusia tidak mampu membalas kekalahannya di Piala Asia 20 Bumpati Cina saat dikalahkan Indonesia lewat gol Budi Sudarsono dan juga Podario Astaman. Sehingga saat itu pun pilih terusnya harus dipecat dari kepelatihannya di tim nasional Qatar. Bagaimana melihat Bung Doni permainan Indonesia ini Bung Doni? Ya yang tentu kita harus bersyukur ya Alhamdulillah bahwa Indra Safri akhirnya bisa kembali memberikan harapan untuk Indonesia. Maju ke babak final siapapun lawannya bawa Thailand, bawa Myanmar. Semoga ini adalah pencapaian terbaik. Kita juga tetap harus memberikan apresiasi terhadap apa yang diperlihatkan oleh timnas Vietnam. Tapi yang jelas, alhamdulillah sekali lagi Indonesia maju ke babak final Sea Games sepak bola 2023. Eh, kita kembali lagi ke sea Games, atau ke final sea. Games.